Sebuah serangan mematikan dengan kekuatan yang sama menembus dada Feng Chang saat darah segar menyembur keluar. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Feng Chang terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah. Menghancurkan selusin pohon menjulang sebelum perlahan-lahan berhenti. Diam sepenuhnya, setiap tatapan terkunci pada sosok menyesal. Yang bersandar pada pohon raksasa saat ia dengan keras terbatuk seteguk demi seteguk darah segar. Aura Feng Chang saat ini sangat lemah. Dalam pertukaran intens mereka, lindung tampaknya telah muncul sebagai pemenang. Kesunyian itu berlangsung sesaat sebelum akhirnya dipecahkan oleh serangkaian terengah-engah. Gazes diwarnai dengan rasa takut sekali lagi memandang ke arah sosok muda di langit. Pria muda itu berdiri di udara ketika darah segar menetes dari tubuhnya. Saat angin bertiup kencang, aroma samar darah menyebar di udara. Mereka berdua tidak terlihat terlalu tenang. Tapi tentu saja, setelah menyaksikan pertempuran sengit sebelumnya-sebelumnya, tidak ada yang berani mencibir pada penampilan lindung saat ini. Pertarungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai benar-benar menakjubkan bahkan untuk Mulin dan yang lainnya. Mereka jelas mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mendorong harta jiwa surgawi memegang Feng Chang ke langkah seperti itu. Dengan demikian. Meskipun Lindong telah memperoleh kemenangan yang sulit, dia sudah jauh melampaui mereka. Di bawah tatapan semua orang, sosok Lindong perlahan-lahan mendarat di depan Feng Chang yang batuk. Mata mantan itu dingin dan acuh tak acuh. Kamu menang. Feng Chang menyeka darah di sudut mulutnya. Wajahnya pucat pasti saat ia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong. Suaranya serak sementara ekspresinya salah satu dari kekalahan. Lindung menatap Feng Chang dan tersenyum sedikit. Dia mengambil dua langkah ke depan dan dengan lembut menepuk bahu yang terakhir, seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan yang beriak di permukaan tubuhnya perlahan melemah. Ketika Feng Chang melihat Lindung mendekat, dia tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia memaksakan senyum saat tangannya bergerak sedikit. Ekspresi menyeramkan tiba-tiba melintas di matanya yang lebih rendah sementara kilatan dingin menyapu telapak tangannya. Sebelum dia dengan kejam menusuk hati Lindong. Memadamkan. Suara daging tajam dari pisau yang tajam terdengar-terdengar. Kilatan dingin di tangan Feng Chang tiba-tiba membeku setengah inci di tenggorokan Lindong. Mulut sang mantan menganga ketika dia menatap wajah pemuda yang masih tersenyum di hadapannya. Jari-jari yang terakhir telah menembus tenggorokannya seperti pedang yang tajam. Karena aku bisa mencapai tahap kompetisi ini. Aku secara alami tidak begitu naif. Lin Dong bergumam pelan ketika dia melihat Feng Chang dengan darah yang keluar dari mulutnya dengan panik. Ketika matanya yang sangat kesal menatap balik. Pemenang akan mendapatkan segalanya sementara yang kalah akan kehilangan segalanya. Karena kamu tersesat. Kamu tidak akan memiliki apa-apa. Aku tahu bahwa jika aku yang kalah, metode kamu akan 10 kali lebih kejam daripada metode aku. Namun, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Lindung mengulurkan tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya adalah segel nirvana perak yang gemerlapan. Dia dengan cepat meraih telapak tangan Feng Chang. Di dalam telapak tangannya ada segel nirvana emas. Segel nirvana tingkat surgawi, telapak tangan lindung dengan lembut menyentuhnya ketika segel nirvana emas di tangan Feng Chang memudar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sementara segel nirvana di telapak tangan lindung dengan cepat berubah dari perak menjadi emas murni. Menyerap segel nirvana Feng Chang ternyata telah meningkatkan segel nirvana lindung ke tingkat surgawi. Feng Chang menatap lindung dengan pahit saat yang terakhir menyerap segel nirvananya. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi darah di mulutnya benar-benar menghalangi kata-katanya. Pada akhirnya, kehidupan di matanya dengan cepat mulai memudar dan dengan gedebuk terakhir, tubuhnya yang tidak bergerak perlahan-lahan jatuh ke tanah, menyebabkan awan debu kecil naik. Pemimpin kerajaan super ini, yang namanya pernah mengguncang kota siang kini telah kehilangan kualifikasi untuk bertarung tepat ketika ia memasuki area inti, menjadi salah satu arwah tak terhitung yang meninggalkan negeri ini. Teguk. Mulin dan yang lainnya menatap mata yang acuh tak acuh itu ketika jari-jarinya yang basah darah ditarik keluar. Sikap acuh tak acuh lindung telah menyebabkan dinginnya duri meninggi. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki yang biasanya terlihat lembut ini sebenarnya sangat kejam ketika tiba saatnya baginya untuk bertindak. Kematian Feng Chang mirip dengan menghancurkan setengah dari kekaisaran awan angin. Mulin menghela nafas. Bahkan dia merasa sedikit menyesal secara pribadi menyaksikan kekaisaran yang kuat jatuh ke keadaan seperti itu. Aku takut itu lebih dari setengah. Gumam Hanyu Perasaan yang rumit di suaranya. Setelah mendengar ini, ekspresi mulin tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya untuk menatap hutan di kejauhan. Mengamuk dan kejam ke aura maksimum tiba-tiba meledak dari sana. Fis menghancurkan pasukan harimau putih. Raungan harimau diikuti oleh teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir terdengar. Saat mereka memudar, hutan bergetar hebat. Kerumunan samar-samar melihat harimau putih besar muncul sebagai mengamuk dengan kekuatan tinju maksimum berisi niat membunuh dan keputusasaan terbang maju. Ledakan. Tanah bergetar ketika pukulan itu dieksekusi dan langsung merobek selokan selebar 100 meter di tanah. Pada saat yang sama, Seekor harimau putih yang melonjak dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya dan niat membunuh yang dikemas dengan setiap ons kekuatan dari tubuh Little Flame. Dengan sungguh-sungguh menghantam sosok berotot itu, yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Ledakan. Suara kulit kepala yang mati rasa terdengar. Sosok berotot itu langsung terhempas saat dia secara manual muntah darah. Sementara itu, cahaya keemasan berkilauan di tubuhnya benar-benar redup. Akhirnya. Di bawah tatapan kerumunan, tubuhnya terbang sebelum akhirnya membanting batu besar dengan menyeramkan. Ketika orang banyak melihat sosok itu yang bagian atasnya tertutup puing-puing, semua murid mereka menyusut dengan keras. Itu karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa sosok itu adalah Meng Lai dari Wind Cloud Empire. Namun, sekarang, sepertinya tubuh Meng Lai yang semula menakutkan berubah menjadi gaya yang aneh. Ledakan, di hutan yang jauh, niat membunuh yang menakutkan menyembur keluar. Setelah itu, sosok besar berlari keluar seperti binatang prasejarah liar, sebelum ia dengan serius mendarat di depan Lei, Tanpa ragu-ragu, dia segera meninju kepala yang terakhir dengan kejam. Kelopak mata semua orang langsung melompat dengan kasar. Serangan yang begitu kuat dan kritis. Bahkan jika Lei memiliki sembilan nyawa, dia masih akan mati. Meng Lai sudah selesai. Saat debu mereda, sosok raksasa itu dengan cepat menyusut sebelum berubah kembali menjadi tubuh asli Little Flame. Semua orang bisa melihat ada banyak luka mengerikan yang menempel di tubuhnya. Meskipun akhirnya dia mengalahkan Meng Lai, dia juga harus membayar mahal. Meskipun demikian, terlepas dari seberapa berat harga yang dia miliki, dibandingkan dengan Meng Lai yang kehilangan nyawanya, dia jelas beberapa kali jauh lebih baik. Di bawah tatapan orang banyak, flam kecil langsung menyambar tubuh Meng Lai. Setelah itu, seperti apa yang dilakukan Lindong, dia langsung menghisap segel nirvananya ke telapak tangannya. Segera, segel nirvana di telapak tangannya berubah menjadi emas. Bang, kerumunan orang tercengang oleh pemandangan ini. Di kejauhan, sosok hitam lain dilemparkan sampai dia akhirnya mendarat di samping mayat Meng Lai. Ketika orang banyak berbalik untuk melihat, mereka melihat pria yang terluka parah. Sebenarnya adalah anggota tahap empat Yuan Nirvana terakhir dari anggota Cloud Twin, Luotong. Dibandingkan dengan duo Feng Luotong jelas telah mempertahankan hidupnya. Namun, ketakutan di matanya begitu mendalam sehingga tidak ada yang bisa memahami kedalamannya. Tidak ada yang tahu benda mengerikan apa yang telah dia saksikan dalam pertarungan sebelumnya dengan Little Marten. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Luotong diusir, lima tokoh lainnya terlempar dengan menyeramkan ke arahnya. Di kejauhan, Su melayang dengan cahaya hijau di sekeliling tubuhnya. Melepaskan getaran yang sangat kuat. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya lima praktisi tahap tiga Yuan Nirvana dari Wind Cloud Empire telah ditangani sendiri. Kerja bagus. Little Rou. ketika dia melihat pemandangan ini, Sedikit kejutan melintas di mata Lindong. Segera, dia mengangkat ibu jarinya ke arah suro Cahaya hijau di sekitar suro dengan cepat menghilang. Ketika dia melihat Lindong memujinya, wajahnya memerah. Segera, dia bertanya dengan cemas, Kakakmu, Lindong, luka-lukamu. Jangan khawatir, Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ha, masih pertarungan dekat. Kalian benar-benar dipaksa ke keadaan yang menyedihkan. Petik 2. Sosok Little Marten berjalan santai dari kejauhan. Ketika dia melihat Lindong dan api kecil berlumuran darah, matanya memindai seluruh tubuh mereka sebelum dia menggoda mereka dengan sadis. Kami masuk ke kondisi yang agak menyesal. Namun, itu benar-benar memuaskan. Petik 2. Lindong tersenyum dan dia tidak merinci. Feng Chang dan Meng Lai memang individu yang kuat. Sejak mereka masuk ke dalam battlefield kuno, mereka telah bertemu beberapa lawan. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar begitu dekat. Meskipun begitu, kekaisaran awan angin sudah berakhir. Martin kecil dengan lembut tersenyum ketika berkata, Memang mereka, ungkapan ini segera muncul di benak semua orang di keramaian. Ketika perhatian mereka berbalik ke arah mereka, sebagian besar dari mereka menghela napas dalam-dalam. Seolah-olah mereka berusaha untuk menghembuskan kejutan di hati mereka. Dua pemimpin Wind Cloud Empire telah meninggal di sini. Jelas, kerajaan super mereka akan jatuh juga. Mereka mungkin kerajaan super pertama yang telah dihilangkan setelah memasuki wilayah inti. Selain itu, orang-orang yang mencapai prestasi seperti itu adalah sekelompok pria yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Jika berita tentang masalah ini menyebar,